Tentu kabar ini membuat kita semakin bahagia Karena di sore hari ini banyak sekali vitamin-vitamin bahagia Yang disuguhkan langsung oleh idolat kesayangan. Coba lihat unggahan pertama Akhirnya kita mendapatkan kabar langsung dari Rizky Bilar Yang mengunggah sebuah postingan di IGS pribadinya Postingan foto WBL yang sedang pemotretan foto stud hari ini Terlihat pantatnya saja Masya Allah Gemoy Cute dan sangat lucu banget persahabat ya kata kakak Bilar kurang panjang HP gua aduh tentunya membuat kita penasaran kembali wajah dari seorang baby L ini persahabat ya masya Allah luar biasa alhamdulillah sudah kelihatan potnya saja kita merasa bahagia dan tentunya happy banget persahabat ya tuh lucu banget ya luar biasa masya Allah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu menjadi anak yang kuat. Anak yang tentunya bisa membanggakan kedua orang tua, keluarga, dan orang banyak Postingan Rizky Bilar ini pun di-repost kembali oleh akun Senol Putih yang skor Bilar Banyak sekali komentar tanggapan yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Sri Arnani 2020 mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah Si Kasep Bagur Nongol juga sayang-sayangnya aku Masya Allah banget ya Komentar lain juga diberikan dari Angkun Wolan Surayo 66 Mengatakan di kolom komentar Masya Allah tinggi sekali Abang L Wow memang luar biasa banget ya Kak Kakak Rizky Bilar Dan di alas kejaran mempunyai anak yang Sangat luar biasa Mudah-mudahan tumbuh menjadi Anak yang kuat dan anak yang hebat Amin Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Nuri Neida Masya Allah dapat lihat Posting dongengnya doang Ontirasa bersyukur banget Bahagia banget ya para fans sejati Khususnya warga Konoha Melihat postingan Foto Baby L dalam pemotretan hari ini Mudah-mudahan semua segala urusan Diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Untuk berikutnya juga Kakak Bilar tentunya mengunggah sebuah postingan Di akun Instagram pribadinya Ada sebuah postingan kalimat sebelumnya persahabat Yang melihat banyak dari teman-teman online Yang sudah tidak sabar Melihat baik kami Maka untuk menjawab rasa penasaran tersebut saya akan mengungkap wajah anak saya Silahkan di slit Tuh persahabat ya <gif> Coba kita slit aja nih ke unggahan Slit kedua yang diposting oleh kakak Rizky Bilar Wow ada-ada aja kelakuan yang membuat kita ketawa ngakak persahabat ya Tentunya kakak Rizky Bilar membuat kita semakin ketawa bahagia melihat kelakuan yang dilakukan oleh Papa BBL ini, masya Allah, inilah tentunya bentuk wajah dari BBL. Ya, <laughs> dan kita lihat juga di sini ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Kakak Bilar. Semoga saya dapat pahala karena sudah menyenangkan orang yang sudah tidak sabar ingin melihat si baby. Katanya, "Tuh, <laughs> ingat, tentunya tanggapan komentar juga diberikan." Ya, ini dari akun tv Tri karlina Mengatakan di kolom komentar WKWKWK, wk, wk, kok jadi begitu L nya Sambil empor ketawa bahagia nih bersahabat ya, Masya Allah <chewing in your mouth> Dan kak Bilar pun menanggapi sebuah komentar Slit kedua itu, emang BBL lost doll katanya tuh Masya Allah Kelakuan dari Papa BBL ini Memang selalu membuat kita ketawa bahagia luar biasa Mudah-mudahan selalu banyak dukungan Doa-doa baik yang diberikan dari orang-orang yang telus mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Kita ke kabar berikutnya juga para sahabat. Ada sebuah ugan spesial yang kita dapatkan. Wow, Masya Allah banget ya, luar biasa. Ini ketika syuting model video klip Single terbaru di DLST Akhirnya muncul juga nih fotonya Akhirnya tentunya kita mendapatkan kebahagiaan Vitamin bahagia Untuk kita semua tuh di DLST imut dan sangat cantik banget ya Masya Allah Papa, Bunda Mudah-mudahan orang baik ini Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Di sini juga tentunya Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun instagram mohammad Rafa menyatakan Masya Allah cantiknya bundanya abang El katanya tuh luar biasa auranya memang terpancar banget persahabat ya didealasi kejora. mudah-mudahan selalu menjadi orang baik selalu menjadi contoh dan inspirasi untuk semua banyak orang kekabar berikutnya juga bersahabat terhubungkan spesial vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel youtube Leslar Entertainment sudah di BTS video clip Lesti kejora roasting tim Leslar di selabrik persahabat ya, yuk sama-sama kita kompak baru diposting di channel youtube nya Leslar Entertainment sama-sama kita dukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita selanjutnya juga ada info dari Indosiar yang mana Indosiar menginfokan besok hari Sabtu juga persahabat ya bakal hadir acara konser Request 27 Tentunya jam 18.30 live streaming di aplikasi video.com Tentunya kita selalu dukung juga nih karya-karya dan acara-acara terbaik dari Indosiar Mudah-mudahan selalu tentunya banyak doa dukungan juga nih Mudah-mudahan juga semuanya acara diberikan kelancaran Amin Kita masih menunggu kabar baik dan cirukan vitamin selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanya seputar Leslar tentunya Ini informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.